Telah turunan Epon, keluarga terlemba Epon, para tabiin, para tabi'at, tabi'ain, tabi para nabi, para utusan, para wali, para imam-imam mujtahidin, para ulama, para sufiah, pengarang-pengarang ilmu-ilmu syar'iah, koru-koru petan kustajaman, koru-nokoru lekasaki. Mengesepa, mengesepa lakek, maupun bini. Lepala, lepala, tetangka pengusaha jemaah. Cakan-caakan-caakan kenalan-kenalan. Maret-maret santri petang kulit setaja. Orang yang saya kembali pukus, petang kulit setaja. Orang yang saya tertolong, orang yang saya pantau, petang kulit setaja. Ngaturan kencuran kapal pukusan, petang kulit setaja. Orang yang saya tahu suluk dalam bantan kulit setaja. Orang yang sampai pakus dapatan kualiti saja, sangat terang dan kepakusan kamu ibatan kualiti saja, band umat Islam laki maupun bini, khususnya. Kiai Syafii Baidawi, Panjalin Palangan Pamekasan sampai nanti kaljunya ada Putangkel berdua Ramadan 1444 Hijriah, malam Tajane sepora tu setu senai patera bener berke kopurne, selama dari seksa Allah, satu ahli eser kesetengkih, kengiri dan Allah keisha kantokonosunilah selallah Alaihi Wasallam. shqataqon bara olama, bara oliya, bara shada, bara surhin, bara kuru, bara bagasiboh. Kening rahmat ibu Allah semanahat Allah, saya ingin keridani Allah. Insya Allah ibu Nabi Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah para ulama, para uliyyah, para sholihin, para guru para pengkspu. Ben malar mader keingat barangkem Al-Mantar Petang Kudus teji, Serang anak foto Petang Kudus Taja Kelarga-kelarga Petang Kudus Taja santri santera Petang Kudus Taja Jemaah Petang Kudus Taja Orang-orang yang sehat Masul Allah Bantar Kudus Taja Orang-orang yang sangat Atalan kejeran kefokus Dan ka'ufi Petang Kudus Taja orang, orang yang sangat Banyak fokus Dan Petang Kudus Taja Muka-muka Senantiasa mendapatkan Keridaan Sangat pengampunan Ia ya, pun Allah Subhanahu Wa Taala al anna bisa mendapatkan perlamban serang belas kasih sayang Ibu Allah mendapatkan pertolongan perlindungan bimbingan mauna inaiq ifairi ayabiko ya himai epon Allah malmatter kengnga barokah malkepon pengajian barokah barkepon bulan ramadan barokah barkepon puasaan barokah na kebagusan barokah para ulama barokah para ulia barokah para syuhada barokah para sholihin barokah para guru para pengesepoh Menteri peneri na tambah baru umur, baru kain munah baru karutana baru karucik kianah baru kaaben baru kana potona baru ka keluarga na baru ka santai santrenah baru ka jamaah na baru ka jamiyana. Menteri kian tambah ndauk ke isani daya epon allah subhanahu wa ta'ala tiden cedera epon beta allah epon na kecemberan kecemberan kekompiran kekompiran kepungan kepungan kebahagian kebahagian tunya akhirat. muko-muko e pai langgasasan, kasesan, kasempakan, kasumbak, kasrebegan, kasrebeg, kaselakuan, kaselakuan. Malmantar pukat majora datang kalaban kampung e peranta, putuang ku e orang e botang, bawa tangan muko-muko e peren cempere cike na ulere cike sah halal se maroca. khatimah e peren jama'mur le mata qaudah rabbena, ganna Allah, le jama'mur tinggi agama Allah ebraun sehat ber selamat aman dijecopen di musibah di bencana di melapetaka mas salam madri betana betana salam madri ga dolim ring sedolim ring tingkin urai setingkin telah berlanjutan selayan lagangguna saganggu mas salam madri ga kafiran ga fasikan ga kafiran selamat dari kelinate kotor ateh ateh betengah kering ateh kering ateh lopana ateh ma ateh Walhamdulillah para nikmat iman nikmat bisa memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa dalam pan dalam pan di pondokussunin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa selaku perjuangan perjuangan yang pun para ulama dan martiria et dia sebab perantara perjuangan dia jalan bagi kuat Islam dan umat Islam kejadian Islam dan umat Islam mendang Islam dan umat Islam Malmatara para paddi menakat Islam. Malmatara para neta hajjar kelaban kampong parja bayi taji dan sukses usahana. Memperterkampul pernyonan-pernyonan. Metambaneun masih banyak simantuh at sbarokah. Lah hadihi aniyat wa la qabul wa tamami kulli sul wa naili kulli Rasul habibina Abil Batul shallallahu alaihi wasallam allah al fadhaha Para pemirsa, baramitra pengajian Banjogiro on yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita Badan yang dalam bulan suci Ramadan, namun ampun lebih pet, namun garis kecil keutamaan-keutamaan ibu dan Ramadan, pada kapal Tak ada sekecil-kecil ni kampung. Kena ke. Bulan Syawal. Tak ada ampun bulan Ramadan. Orang yang Badan ni majlis ilmu. Dan tidak ke majlis ilmu Pada bantuan seibadah setahun Di dalam setiap tenten Bukala perempuan Rasulullah Dan ibu berni aras Sedawam Atas Solat berjamaah ilmu bulan Ramadan Ketua pekal Ibu berni Kota Sepenuh kalaban nikmat nikmat Epon Allah dalam kankui belisan Epon setiap rokaat. Saya kebayakus dakar yang sepo berkali olatin kalaban rahmat Epon Allah Subhanahu Wataala. Saya kebayakus dakar akan dakar lagi nih. Ya perli dia napa lagi nih lembu dan lembadan oleh kencing Epon. Syedah Maryam, Syedah Asia, Orang yang sempat teka hajat Terayata nasi Islam Sekal Apat teka hajat Apatah pun aku lakukan Dengan ini kiamat Sebuah hajat Orang saya doa Dalam bulan Ramadan, Pada kepegalkan terima Terima Tak boleh tolak sarang ajunan ni pun Allah SWT. Maka perbanyak... ...pernyu'unan... ...pengpengkik... ...beda... ...karena bulan... ...Ramadhan. Kita memperbanyak pernyu'unan ni ajunan ni pun Allah SWT. khusus keangkui aremangkin kerana akan terjadi gerhana matahari gerhana matahari saya menunjukkan atas kekuasaan Puan Allah subhanahu wa ta'ala kita asolat gerhana as gerhana Gerhana matahari Jika kelakuan si biasa lelaki baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ini kesebaiknya Ila kuaki kalah ben Berjamaah Kerana bulan ben Arif Pani kemina tanda Kekuasaan pun Allah subhanahu wa ta'ala Ben Arif ben bulan kadintu Sepasanan Gerhana benih karena matanya setong orang Atau benih karena urin setong orang Tapi pandai karena nunjuk aki Atas kekuasaan pun Allah subhanahu wa ta'ala Dabuna Rasulullah Inna syamsa wal qamar Ayatani min ayatillah La yang kasifani limauti ahadin Wala lihayatih Seorang kunah hari bulan, ada tante kekuasaan Allah. Gerhana matahari bulan, dia tak terjadi karena mati nasi tang orang atau odin setang orang. Wadaru aittum dhalika fasallu makamun ban nganalain gerhana jadi ya. Maka apa je ngati bin gapi wadun ban adu hati bin gapi hatta yang kashifah Ma bikum sampai bisa mare gerhana matahari dan mata emban bulan jadi jandeng waktu dah sampai beres sampai beres Pasangan nancukan imam Epon panikah mau sholat Khutbah dua Tak nak apa pun Tanlah ngangkui khutbah na Jumat Balik yang cerita ngakungin Khutbah Khusus ngangkui gerhana Ngangkui khutbah Jumat Kengkun mon beda Senyenggung bulan Tak usah seput Kecuali Bulan Ramadan artena Mun angkuye khutbah sesaye, mun khutbah tu saniah misalnya pon bulan Ramadan Ngalakna nak bulan Ramadan lah. Juga nesona taki ke angkuya sedeka, lako-lako nangai dalam bulan Ramadan, tiba de... waktu-waktu saya sunat aki keangku yang membenyak sadaqah. Ini yang dalam kitab nihayatuz Zain. Yang kitab nihayatuz Zain. Syarah Qurratil Ain. Alaman seratus belum pulau teluk. Saya terangakin. Kuyusanul ikhtaru minas fi Ramadan. Esunataki eh, mabenyak sedekah yang idae dalam bulan Ramadan la siama fi asrihil awakhir langkong-langkong nan -langkong idae dalam 10 are terakhir dari bulan Ramadan artinya ditangkal selekor sampai gelas tareh sampai ka tangkal 30 wamama alhajati segandujukan sunnat mabenyak sedekah ketika andik kaputusan-keputusan Mundi hajat hajet dan persekutu aseda ka, pebanyak aseda ka, aki cukan hajet serang ajunan pon Allah, kerana yang aseda ka ni kah asli nak mateka hajet orang, mabunga orang, makan banyak Allah, alah pekali peteka cukan, pekali pepunga cukan. Mundik hajet-hajetan, nika pebanyak aseda ka, dikebutuan kebutuan kalau alah pebanyak aseda ka. Uh, al iktarumina sodako benda nama sodak kata peral iktar iktar ni kata yang banyak. Kemudian dua inter kusufin yang layakannya gerhana. Ketika gerhana ni kesunnat cukan kami banyak sodako. Maka di samping bulan Ramadan, cut kusuf, cut gerhana boleh. Anikah double nihkah. Napa boleh cetepan dihacat? Napa boleh mungkin cetepan nandangi 10 hari terakhir dari bulan Ramadan? Setiap orang 10 akhir bulan Ramadan, ingkiri pola nandik cet hajatkan misalah, atau juga abang boleh nelaya kena kusuf kalung kena gerhana. Langkong-langkong manabi orang yang panik sakit. Atau orang yang panik haji, Atau orang yang terhaji, Atau orang yang panik keaparangah. Atau waktu semul je, Atau tempat-tempat semul jah. Ini sunat juga sodakoh. Tempat nengi sepuluh hari bulan dolheja, atau tepatnya Tepat telasan, mentelasan kan biasa saja lah kalau pun ada banyak mesir orang ni. Biasa nama nabi telasan, mereka minyambi nyatoraki korea orang saya apa je yang telasan, bagian gaya lagi apa je yang telas ni begini, atau rater biasa. Dakar sunat. Al-ikthar minah sodakoh. Mabanyak sodako. Ini lagi karena ada telas. Terjukan Ada Jumat. Pasanan cukkan sonat mabanyak sodako. Ketika tetap mabang orang-orang sebuto. Seputo kangkui. Eh bentuk. Ini kebentuk kan? Kah banyak sodakoh, mampu ngah orang lain bantu masuk bagus tetakraman seseorang ketika orang ni ke banyak asal deka masanan Aduh, keangkui, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, waktu gerhana nih. aduh, waktu gerhana. Aneka aduh, aduh, aduh, Ben Maus subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar. Di Maus subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa wallahu akbar. Umma Nabi deki insyaallah ra pol pul 10 wala ngantang ni wala nik am pulangan dengar gerhana Deh, Mau dek mamos subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Tambahin kalau bantu dua selain. Apa-apa. Yang pun berbeda geni kan. Berbeda subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Kemudian juga. Eh sunataki kangkui <Kemudian, tuk> ataupun. Dari sisi. Polana Gerhana tapi dari sisi pola na abad al-qutsub wajib ataupun ni wajib ikut e pola na tepat gerhana kitab ini ke lebih gede boleh Kangkui atau bedek kajunan Ibn Allah Menabi Allah Ta'ala Pernika kuasa Berbuat penapas haus Maka berarti Allah Ta'ala Juga kuasa kangkui Masake apa Membangkrut apa Mepakir apa Mepudu apa Bisa Allah Ta'ala Makanya Kita Atop atau pet dari maksiat sebelumnya, Bidadari Allah ta'ala Cabut kenikmatan kenikmatan siapkon lah, orang orang yang kaki ini. Topat ini kempang, topat ni kempang. Orang orang yang makin ini tembang ban, orang orang yang dimin mon dimin, mon orang orang topat kau tu maten. Abang tibi Bunuh diri Yang ada dalam surat Al-Baqarah Ayat sikat empat Fatubu ila bari'ikum Faktulu anfusakum Atau apa Fati bin Kapi Bani Israel Da'ka pangirah na'ti bin Kapi Si'aka baik tibi bin Kapi Dalam acara tu Fati Faktulu amfusakum, maten natibin kapide, kaaben natibin kapih harus bunuh diri. Niket dimin, mundimin ala kudusah, ala kumaksiat langsung atoles les ngetas labang. Lama-lama ala kumaksiat kulak kulat mau berdoa oleh sana ya dad, Roman. Jadi buka artinya, eh hibir serangajunan eh pun Allah. Joo orang ni kampun Allah, kau kecubaan. Sehingga kau nak kena, kau kau niingin bantah tangga tetangga najian apa saya lakukan? Nikah dengan Israel. Mungkin Alhamdulillah saya pengakn nikah dengan Allah. Tapi kita kau tu tahu diri, sampai kalopain. Bahawa kita pandai kandik itu sejak kalau baik. Tak ada isamaraqi menurut Allah dirahasiakan, menurut Allah Ta'ala ada kering lain. Tapi kita tiba-tiba kotor sekut atau pun. Tuhusnya kita ni tak kena bitong. Tau pun to mal, to setiap tu, sekutu taupatin wajib taupatin bantau putin tak boleh dengan tos kita lakukan di malam makin-makin cukin ataupun aratnya, ngambua dari lakukan tu sana minta sepawar tak kajunan ni Allah dari tu sana, al-mustawfiru minal-zambi, wa huwa muqimun alih kal-mustahzi ibi rabbih Mohon tak ngambua ki dek ke laku tu sana. Senyek-nenyek ke pangeran Al-mustawfiru minadzambi Wohumukibun alai Kalmustahzi iwi rabdi Minta seorang dari tusah setepaan ala kotusah Neka pada orang senyek-nenyek ke bangiran. Pada orang yang minta seorang kata tangka Tak bisa Minta seorang Ah, telik Minta seorang dikman Indonesia bora sa minyam i gol bokol. Saya 62 arah sakastah atas kelakuan-kelakuan tu sa ada susah, sasak tak nyaman man aten atas kelakuan-kelakuan tu sa rem ngarap abak dok remaja seng tak ngelaku ni neng kok iya mak pasal aku jadi yang kok mangkok jadi kastan geluh. Memang kok susan geluh, maka tiba-tiba salah kau jadi seseni ke. Muntak mengelola pun berarti kurang kasta ke kan. Pakas tangku sebisa eterem atau pun. Muntak kastaan, gunak gandaan jika tak. Hanya matahab taksa atau apa-apa, dekat aduh sana tak luang. Jadi so, sampai betul-betul mengharapkan rujuk saking tak melakukan ini. Sosak nak gelap. Sosak pula. Alakut usah. Banyak pula nak sosak. Banyak pula nak so, kasta. Banyak pula nak kasta. Banyak pula nak kasta. Alakut usah pasanan. Labu. Aduh. Alakut usah pasanan. Bangkan kau pahalabu dari mana. Kau kastana kau ala kau tusa. Adakah dia mengingat? Tahu. Kau bakun gari banyak labin pulsa. Saya kebaikan sira-siraan dengan kau jiria. Ibu di pesa dengan kau lepa banyak. Ibu pulsa apa. Mangkapah dibuat di mana. Tak anda kasta kastan. kasta macam ni kan ni berni atau apa ni Orang ni berni kastan orang nak laku Tapi kasta orang nak ada rogi. Biasa tak kandain. Haa ni kan juga Tak termasuk kasta yang dalam Sehingga tak lowang tu sana mengapa ni. Atau apa? Aduh. Kastan yang alakku. Tu saja. Rapa? Kopai temu orang. Todus kok, kasta kok. Sebenar ni pola na tu senyaman. Pola orang. Pola na todus. Pola todus orang. Ini kan kasta sebenar. Kasta na topat ni. Kemudian juga Waktu betul-betul nyeceh, bertekad dengan bulat, tak awalnya boleh sengkurih. Recher, mungkin Odi engkau tak alak awal boleh, tak alak awal boleh. Aneka mantep, sejenis aneka lakaran bulat, tak alak awal boleh engkau. Anak kesat ataupun macam panikah. Mungkin oh dia engkau taklah apa boleh. Engkau tak kira beli boleh ada Kelakuan tu saja sebagaimana. Susu tak akan kembali boleh. Dekah. Lemso senam bi. Dekah. Pasanan saya nomor empat. aneka kan. nika pet ni ke kotul sebelumnya. Nyaba dapat ke gerungan. Mereka pun dapat ke gerungan. Atau pet. Hmm, pada bentuk pada Fir'un. Pada bentuk pada Fir'un. Dek rumah. Dek parlon. Tak terima punan. Tau peta tak terima. Abanglah nazak. andi. Arpan Kangkui Odik, Paharsa, kasta atau perdejan, Parjom. Jadi pung-pung kita sehat, pung-pung kita dicabut e cabut. Er, Kalau cabut. apapun ada kegerungan, bon. Mau cak atau tidak atau pada bertengkustedo Parjom, bon. Nego tau bete. Firon Fironi kata tau pergi ya, cuma terlambat. फिर onnek atau pun cuma terlambat sampai berat mati tak diterima benar Allah taala pun dia ingin bulan mah telah tadi harapan audit usaha tobat ni kapong-pong Kita. ngelerker aban pong-pongnya ben kita dapat ke kerungan Bun pompo, bongpong kita. Hari ini kita metode dari berumpa sampai metode dari barat atau apa terlambat ada. Entah top bengla bengah top. Put. Mana biar sampai metode dari berkulakku tinggal kiamat kan metode dari barat hari ini kan? Aneh Kemudian. Topat ni kecugan. Menandik. Kesalahan tak kebeledang ke. Kesalahan tak ke sesama manusana. Anikah kau tu minta sepuluh orang. Tak ke sesama manusana. Mungkin andik. Kedaliman. Kedaliman. Artan ni kalak misalah. Benar lain semacam. Apa boleh. Atau meminta Bebas haki Meminta bebas haki Untuk orang yang saya ke dalam apa saya mengasal Apas rampas di orang yang beli haki Apabila saya menggunakan Di orang yang beli haki Mula mati Orang yang mati Saya kecoh mati Orang Ambil lagi cek ke cok. Oh, orang yang lama tak. Si Candik ambil ini. Begit ke ahli warisan. Coklah eh. tak ada ambil. Ia pergi ke kenten. Pergi ke kenten. Rosaklah. Ia pergi ke kenten, ke kenten. Jereng tak ada, ahli waris tak ada kita tak temu je. Bagi ke hakim, tapi hakim saya cucur. Pola mikir berdegaran hakim saya cucur. Moni bagi keben seroban, ke hakim saya tak cucur, lomber. Ekunjan benam bayin susah, benjan agak bayi jalan. Yang orang yang kau bayi susah, orang ced hakim atau pak hakim sekorup, kibarin, kibagi, apa macam ni? Ni kak, ulipulat mending ni cok pak hakim, ni kak, ketibaan apa cek pon membiad ni kan? Terserup cek pon, guna kincok ke panapa? Boy kalah tipi Berarti tak tempat sasaran ni Ni kita hara nak topen Kalau Minta separa boleh Minta orang-orang si pernah esalain, salahin Minta kebebasan Pebebas haki si kok Cepat tu sakit kau, ya? Senegah. Orang yang panikam mana biampun lah tau pada gajunan pun Allah. Korpasah tau betapa ongkuan ongku. Maka panikam pada bangsa tadi itu sah. At-ta ibu minazzambi kaman la dzambalah. Orang yang tobat dari dosa, padahal setan di dosa. Orang sesiku tobat iken senengin ben Allah. Mun iken senengin Allah taala. Dosa na kempang iso ora. Sehingga senengin dengan Allah Ta'ala, orang yang peningkat akan kencang ke angkui atau apa Sehingga dengan Allah Ta'ala, saya sepuluh. Iza ahabballahu abdan, lam yadurruhu zambun. Mulai kecintain dengan Allah Ta'ala orang yang nikah. Kalau kau tersenang, tak bahaya. Dia datang di rumah. Di Allah Ta'ala, saya ingin kencang ke angkui atau apa-apa. Tetapi, mulai atau apa-apa, saya tidak Allah Ta'ala. Tidak mengenai sebab Tuhan. Bukan pun. Justru menatapad kita nakkah anak menikah. Sepalian paling akan senangkan dengan Allah. Ma min syai'in ahabba ilallah. Ma min syai'in ahabba ilallah. Min syab bin ta'ibin. Tak ada sesuatu selebih nyenangaki di kajunan Puan Allah Ta'ala. Itu Ben pemuda. Kita nakkah kanak lah. Mulai nak tahu Nika se keseningin Allah ajarin tobat anak-anak kita bani kemoden gik kana. Ajarin tobat. Bani malas jan i. Ajarin nalako tussa Ia ajarin nganggur-nganggur. Ia ajarin nalako nin berang sia-sia, berang-berang betal Saya tidak parlonah. Bani ajarin tobat. Er Malaik kesenangan dengan Allah anak-anak kita bernikah. Saya tak tahu. Acerin tahu. Acerin tahu. Saya tak tahu. Kini saya paling kesenangan dengan Allah. Ma min syai'in. Habu ilallah ta'ala min syab bin ta'i bin. Tak ada sesuatu selebihnya. Kedek kajunan kepada Allah. Kedek kajunan kepada Allah. Kedek kajunan kepada Allah. Kedek pemudak. Kedek kakak nak. Ka? nak. La topet. Kena kanak la topet. Ini kesen dengan Allah. Dia ajarin jalan. Sebab Manabi tak ya ajarin. tak bisa pun. Kita kena kanak tau ni kenapa. Anak-anak-anak ni kena ada mencan pendidikan. epon ring orang yang sepau. Ulu mauludin yu alal fitrah. Fabawahu yu hawwidanihi wa yu wa yu majlisani. Anak ni dilahirkan dalam keadaan bersih. Dari kotoran-kotoran. Bersih dari kotorna ateh berse dari nek ngunek tandik sifat nek ngunek nak kana nik laki tandik sifat hasud tengki iri tandik sifat takabur euk telakhir tandik sifat konut napa konut peniku konot konot Putus asa dari rahmat Allah Taala. Tandik perasaan aman dari hujan dan bujukan dari ajunan itu pun Allah. Tandik perasaan mang-mang dari ajunan itu pun Allah. Tandik perasaan ria pun ten. Nai kehi. Kan? Ewak tu nai kehi kena. Tandik pengelaburan dari ketunyah, sobung. Polos-polos kat riset. Andi cuba sangkah. Sobung lelaki. Sobung. Namun saya boleh Kita andi perasaan yakin. Sobung gila lelaki. Perasaan ikhlas karena Allah. Sobung gila lelaki tawakkal ka Allah, tadi sifat-sifat bekus jugak sanobung lagi. Tawakkal ke Allah ki sabung. Ridho. Dek kapasitas dari Allah Ta'ala ki sabung. Bekus sangka ke Allah husnudzan ke Allah sabung. Husnudzan ndak kemana kepada sabung. Ngaku ngaki ndak ka syariat Tuhan Allah Ta'ala jugak lagi sabung. Asok atas nikmat-nikmat sabung, sabber atas Uh, Dapat nyaman, kata nyamanan, kata nyamanan. Laki sombong juga. Keyakinan jari cik cikir Allah taala pada sombongnya. Pokok-pokok laki bersek Tandik cepat pan panapan pan panapan. -pan -pan. Laki tandi rasa becik ke setan. tandik rasa becik dak ahli maksiat kite dak kepuasan kepuasan juga tak dak kecintaan ka ke Allah la kite dak cuken kecintaan dak ke Rasulullah cadak cukan. kecintaan dak kepada sahabat dak ke perasaan, keluarga kaje nabi kecintaan dak ke orang-orang saleh kita tak dak cuken dak remasi pasangan beda nika ah sebah benda nika saya S E N Pena re pena re na aga ben ban ibun ban bapa nise nana pak nikah. mun ala ko fokus ekena le en ben anan, anak nikah aiseh a tena panik ampon la molein aiseh ke mun sekena le panik maka a nak kana panika ampon la molein aiseh ke Saya ingat mahu Allah aku cuba Saya sampai Ia kenal ini Anak-an Penikah Jadi pengkhianat Saya kebala Saya cerai Saya pada ngaki Saya nak foto Saya tamak dekat Saya pada ngaki Saya nak foto Saya ajarin Saya cuba nak foto Mada nak foto panik. Kebetul betul, -betul tetik kebanggaan dan kepuhangan dah kebanga sepo, benga sepon. Di banggakan dan ben benga sepon, mende anak-an an, panik. Kampun lah topat. Mula niki kini lah topat. Mula niki kini, ampon lah. Rasakas atas kelakuan kelakuan tu sahane. Ini artinya saya tuah bensengu daripada Atapet kapi Tubuh ilallah wa tubuh ilallah jami'an Ayuhal mu'minun Dia okay, Allah subhanahu wa ta'ala Atapet itibin kapi dekat Allah ta'ala secara keseluruhan Atapet kapi Bani kun sepoh sepoh melolo Bani si kun nak kanak melolo Bani kun kek laki melolo Bani kun nik bini melolo Kerapi atapet Munkib hanya mao orang mukmin. Saya bisa diateh, ateh. Saya atau ada kajianan itu pun Allah. Wajah Abi Kolbin Munib itu Allah. Datang kalaban, ateh. Saya madep dek kajunan. itu Allah. Kalaban atau ada kajianan itu pun Allah. Atau pet panik kata masuk saya para nabi atau pet ni kepada saya para utusan ni amal abduin nahu awab sebaik-baik hamba sebab hamba jadi banyak abali nak deka Allah abali kalau benda macam tasbih abali kalau benda dikir deka ajunan ibu Allah dalam setiap saat setiap waktu. Pajan ikhlas ni dalam atopat, atopat ni ke keng kerana terokan cenderun meloloh bener. Ni selebih ikhlas boleh, atopat bener karena malay malay cenderun malay selama dari seksaan, anak kita kurang ikhlas lah kian, kita kurang ikhlas. Karena ke nikah berarti benih karena Allah. karena abad tibi kun. Malik abad nikah selamatkan kun senikah. Tak ikhlas karena Allah. Lakin. Jatuh pada kajunan ini pun Allah arsa todus dek kajunan epon Allah mun abah nika ala kudus sepasti atau kip pe bekus cukan atau pet karena takut keseksian terokan jeran cuma kik korang mabang, ikhlas kik mabengan ini ikhlas sebema mabeng keng karena takut kena kan rakah. Kengkun tro oleh ganjaran, aneka taubat dekik orang, orang napa nyamanak, orang ikhlas lagi. Tiada taubat dekajunan, ekpon Allah Subhanahu Wa Taala. Benikeng karena kankui karena keselamatan abah entan, benikeng karena manusia beni, karena Allah. Cuma lakar sekat di ntuh tingkatan tingkatan emkon. Sefokus deka orang awam mun ketingkatan setingkian ni bisa tak fokus. Artena pada benak gana, menak gana bernikah, umpama nak gana bernikah, nenengi e, kasor siakemiah paski entar ke amperah. Aka mi yene ngi yamber ta ka mi ne gaso nde puakus tapi mone ngi tuwa aka mi mancing ne ngi Ah, a a tod dos kacuba anke re ka buh cukum, cukum ye apa-apa tak ngerti te tua. mas toron anan po ntar ke saya keramik asa pahamin neneng ini, ya, ini, ah, ini kan, boleh bisa ngingke dari kasur tapi tua, lain boleh coba maka tingkat ikhlas nih juga. banyak, tingkat ikhlas sebun pun berapa. Menabi yang kui orang yang saya tenggi. Haa ni kaki bisa salah. Padahal Nabi Allah, Adam wa AS. Nabi Adam ni kaki karena tahu ni ngasih ni. Saya ada er kentok. Napanya mana. Tetia bintun Allah Ta'ala. Kami saya buat tepuk, saya Ejakpo tepo iblis kayaknya, ejakpo coko-coko iblis, nabi ada. Jadi jasah yang banyak karena nabi nih, ka? nih bisa tak salah aki, tapi karena nabi ingatkan nih kebisa salah raja. sampai tondong dari surga. Nih kamar saya ada hasanatul abrar, syi'atul mukarrabin kus pa kus ka orang-orang setingkat abror neka kita masuk bejhu be tingkat muqarrabin alabror panik orang seake be fokus ke Allah taala terwasemak ke Allah taala ke kita semak ke kita yang ke orang semak ke Allah almuqarrabin ini kan pole yang ke semak ke Allah pun etebok iku kan ikhlasul muridin riyaul arifin Ikhlasah murid, ni, ane kaki, termasuk ria, moni yang kui orang se, amper lemak rivan, karena lain tingkatan, lain tingkatan. Jamai yang dimuliakan Allah Subhanahu Wataala di nini dalam apanya mana gerhana pernikahan kita membanyak atopet dek kajunan depon Allah SWT. wa kita membasanan kita ampolatopet dek Allah pas mate meser kan fokus di budi nini orang niki macam di budi n Innamal a'malu bi khawatimiha Amalnya itu macam dibudiin. Mundur dari ada fokus-fokus-fokus dibudiin apa sahaja tak atau perdekanan. Nikah pas setiak orang. Kan, ya, orang yang nikah, jemaah setiap orang yang cek, cuba. Nampak tu Pon setiap selain dari sedekah, selain dari doa, selain dari atau Dari maksiat. juga banyak kelakuan-kelakuan fokus mabanyak istighfar mabanyak zikir juga banyak zikir ini saya sunataki ketika orang yang penikah kenapa mana badan yang di dalam gerhana badan yang dalam gerhana zikir penikah saya bekal makoros tidak ke muso Iki panikah, setan-setan. Mekoros katan setan. Orang yang sejen adikir, sejen bro, setan ni. Sejen banyak dikirah, sejen. Ika koros ben setan. Dikir ni macam macam Dikir lah ilah ilallah, ni kakafdudud kan. La ilaha illallah, abdulul la ilaha illallah. Mereka pelancang suaranya. Kerana aku ngaki. Deke la ilaha illallah, isapura tu sana. Pak ebu tu sah. Letak tibi, deki tu sana keluargana. Letak dek tu san keluargana, tu sana tetanggana. Saya petak kalau pun sahabat, maus, la ilaha illallah. Eh, La ilaha illallah. Eh, terbuki ban Rasulullah, mun'oreng maus, la ilaha illallah. Oh, ikhlas, masuk surga. Dan Dan ko kucak ikhlas ke antara Rasulullah. Artan ikhlas. Eh, dulu maus, la ilaha illallah. Yang amalaki je dia, petakuk kepada seram haram. La ilaha illallah dia bisa abentengin tengin orangnya. Saya dikir, selagi orang nikah tak mendahulukan tawaran tunnya. Itu pembentawaran akhema. Mula leburun ketawaran tunnya itu bentawaran akhema. Akhema yang digorbankan demi tunnya bon. pun. Nikah pun tak nolak oleh yang pun. Dekah kemudaratan-kemudaratan si pekal menimpa deka orang. Tapi selama orang yang laki mendahulukan agama itu yang pembentunya, maka bernikah pekal. Itulah. Kemudaratan-kemudaratan si pekal menimpa deka orang yang semaus. Si La ilaha illallah. Sesuai disesoe aki ben kaputona bidibi sebang kan bede din sedengna ki bede din sedengna mun oreng nikatapan fakir misal lagi sesedengni kan banyak la haula wala quwata illa billah la haula wala quwata illa billah la haula wala quwata, wa quwata illa billah mun tapan ate mate male tak mati atena ya Hayu ya qayyum la ilaha Illah anta ya Hayu ya qayyum la ilaha illa anta nika ketak mate ka Ati Lakang-lakang Manabi Sabbenarnya Nika idawa maki Pak puluh kali Ini terangakin Kitab Lawahikul Anwar Al-Qudsiyah Alaman belum polo. Nika min sya'nil murid Ayywadzibakul layaw Minwalaylatin Ala kuliyah Ya Qiyyum La ilahillahan Ta'arba'ina marah Ti, Tengkana murid Rengsengar paki Aku ingolah Ridhan Allah Bungera pagi, angkuhida pak dekahirat Allah. Ini kesopaja. Nte tepen sopaja nari pon malam nika mau. Yah yah, kau yum lay dah la antap pak Polo kalah. Nekai kata matteka, matte. Ah te niki bisa odik. Kalaban, apa nyaman? Kalaban baru akan apa nika. Mon orang, tepan, butor rezeki, nak peracikin apa atau rezeki ateh, mendejakin ate semacam iman ben ilmu misalnya. ini ya fathah ya rozak ya kafi ya moguni. ini satu skale penlaku. ya fathah ya rozak ya kafi ya moguni empat nih. ya fathah ya rozak ya kafi Ya muhuni Ya fatahu ya ruzaku ya kafi ya muhuni satu sekali Artinya Apanya amanah Sesuai akiban Nah keputana aban ah, Pangkatana aban ah, Tikirnya kebadi deng sedeng Badi deng sedeng Nabi Apanya mana Dan yang zaman zaman Katimangken Cepun Habib Malwi bin Muhammad Al-Haddad Zaman mangken nikah Surah banyak Mawas surat al Falak bin An-Nas Anapa na, Lianna huqa surat fihi syaiton, benya syaitan idun dalam zaman zaman mangken ni Ke banyak syaitan Banyak keretek keretek Cuba juga Di samping saya itu, ini adalah seorang yang saya se katakan. Sekarang beliau, Abib Ali bin Muhammad Al-Haddad, mabanyak maksudnya, ya Latif. Latif. Ini minimal seratus sengal kali ya Latif. Seratus sengal mak satu sengal mak kum nang kum. Lain itu, jad bitong naho rupa nih. Kabur. Kalau bahasa jumal. bahasa jumal artinya beda ilmu huruf lah karan, ilmu huruf. Alam Al panikat telo polo, latifun atau atau nika sanggah, latifun iya iya sepolo, fun efak efak nika belum polo. Tetimun. mon ebi mon ejumlah, alam Al telo polo, etambien nika toh berarti telo polo Etambini ya 10, 40. polo sangat. Etambini fa belum polo seratus senggal ekor. Nekanya mana? Bintong na huruf. Kelaban hisabul jumal. Artinya, kelaban ilmu ilmu huruf. Muka-muka salawat paling manfaat? Amin. Subhanallah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Masuk dalam nasidina Muhammad. Warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah. Masilatu wa andalaha ilaha nabiyyu lillah bin azim. Apa rincian mana هنا فيه ببسم الله الرحمن Pemerintah saya takbir mungkin tak ada isbat dari pemerintah. Cepat takbir tak ada pak tua nah Sebab cebuna kanjik nabi, sumung liruk yatihiu of tiru liruk yatihi apa asa Tak penyamanah, eh nganali bulan, heh ban, atlas nah, atena moka, Bagaimana? Bulan jukan, tetapi bulan setiap Saya tetapi apa nyaman? mana? Saya tetapi keruk-keruk ini Tetapi saya bulan Tetapi saya akan berada mata telanjang Tetapi saya akan berada di sini Saya akan berada di Orang lain taning akan berada sabar sini ki ka perlu Mengenale TV, tapi usaha ale kalau ban mata telanjang mengakui teropong dagangan ale ni? bisa ben sepasanan ke telasan nikah, telasan umumnya. Mana negatif dia tetap pagi pemerintah, umpaman ban pemerintah tak tetap lagi, tak ada. Itu buat nikah nyaman, itu ada. Danika Osa berkena telah polo Ontong Untung mun sampai mendekik Nika umpah mana Bani telasan Untung Alhamdulillah Ramadan lebih lancang kan Senikah Orang ini kenyaman Lebur ke bulan Ramadan Bunga ke bulan Ramadan Osa apa bunga ke bulan Ramadan Reng bunga ke bulan Ramadan haram masuk Neraka Kocur mana bi degi tak ada ta, de, isbat. Tapi insyaAllah Allah ni tak anu. Ya. Napa nyaman kita imkanur nuruk Kita kongang dilihat mana kita kongang mana bi ngakuin napa nyaman kita mata telanjang. Eki kerana seka dito malam menteri yang eh, pada nampak kompak saos dalam uh, telasan mana male atau karbon bulan telasan Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.